Kalau dia ke mall, belanja, shopping, mencari baju, parfum, berjam-jam. Tapi sekedar singgah di masjid, parkir sesaat di masjid, katanya buru-buru. Tidak -buru. sempat nanti saja kita sholatnya. Subhanallah. Berapa menit kita singgah di masjid? Satu jam kah? Paling lama seperempat jam. Itu katanya buru-buru. Tapi kalau sudah shopping, luar biasa, ini perilaku-perilaku yang menyebabkan negeri kita gersang menyebabkan terjadi ketimpangan sosial di negeri kita, gangguan stabilitas, karena tidak ada kontrol iman tidak ada kontrol ketakwaan, padahal kita sadar, kita tahu, kita renungkan datangnya kemakmuran kedamaian ke negeri kita itu berkat Masjid-masjid, rumah-rumah Allah yang masih dihuni oleh orang yang beribadah, bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertadarrus, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih turunnya hujan di negeri kita. Itu adalah bagian dari karunia Allah dikarenakan di negeri kita masih ada orang-orang yang mengumandangkan azan, menyerukan syiar Allah. Andai semua itu telah hilang, maka yang datang akan petaka. Bencana musibah, kenapa? Karena hanya yang tersisa hanyalah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, simak pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala: bagaimana membangun suatu negeri, suatu masyarakat, Rasulullah SAW diberi pesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Wa murahlah, Kak, bisolati, wa sobir, alaiha-lanas, alu kariskan, nahnu nara walaki batulit perintahkan keluargamu untuk..." Mendirikan sholat, lanas alukariskon. Percaya, aku tidak minta setoran dari kamu. Nahnu narzukuka. Kalau engkau sudah perintahkan keluargamu untuk sholat, kamilah yang akan memberi rezeki. kamilah yang akan melimpahkan rezeki itu kepada kalian. Karena dahulu Nabi Nuh berpesan kepada kaumnya. Fakultus takfiru innahu kana kefar. Wa yakomku perbanyaklah oleh kalian istighfar kepada Rabb kalian kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa aleykum min darar. saya Allah akan turunkan hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin wabaniin wa jaalakum jannah wa jaalakum anhar. Nih saya bukan sekitar hujan yang turun. Allah akan berikan anak keturunan kepada kalian. Allah akan berikan harta yang melimpah di amwal wabani. Dan Allah juga akan jadikan ladang-ladang kalian itu bagaikan surga, subur makmur.